Oke guys hari ini saya punya pasien datang dalam kondisi motornya itu tidak menyala atau mati ya guys Ternyata udah dicek itu rantai temengnya loncat loncat dan rantai temengnya itu sudah sangat kendor sama gigi pompa olinya juga habis Sekarang udah dipasang semua rantai temengnya Ini penampakan motornya Ternyata motornya itu ketika dihidupkan itu tidak normal harus di di ini karburatornya itu harus ditutup pakai tangan atau dicuk uh, itu ternyata permasalahannya sangat unik guys Oke okay, ya kita lihat ini ketika menyalakan motornya Oke okay, guys sekarang kita coba hidupkan motornya kita coba Nyalakan motornya Nah, jadi itu permasalahannya ketika di gas itu motornya malah mati. Tapi kalau ditutup ininya atau setengah menutup itu motornya normal. Dan itu ternyata itu permasalahannya di sini, guys. Sangat unik sekali. Nah, ini permasalahannya. Enggak ada jarum Karburatornya Jadi ini tadi Waktu saya buka Itu udah gak ada Jarum karburatornya Gak tahu Waktu dibuka awalnya Sama siapa Lupa gak dipasang Atau Memang hilang karena Dalam Kondisi ini kan Motornya datangnya mati pas saya hidupkan motornya menyala tapi enggak mau digas ternyata enggak ada jarum karburatornya Tuh kayak gini Oke okay guys kita sampai jumpa di video selanjutnya ya